Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik yang saya banggakan Pada kesempatan kali ini kita akan bahas pada kunci jawaban Halaman 115 dan 116 Bahasa Inggris My Next Word kelas 4 Baik, sebelum kita bahas soal-soalnya Mari adik-adik subscribe dulu channel ini Agar nanti Adik-adik mendapatkan uh, kunci jawaban terbaru dari kami ya. Oke, akan langsung saja kita jawab dari soal yang pertama ya di halaman 115. Oke, sabar. Sebentar. Oke, mark the sentence T, true, or F, false. Based on the space provide Oke okay, nanti kita akan mengisi T atau F di dalam kolom ini atau di kota ini Oke okay, number one Aisyah and her family get up at 4 o'clock berarti Aisyah dan keluarganya bangun jam 4 pas ya berarti jawabannya adalah false atau salah <tuh> Berikutnya, nomor 2. Aisyah prays subuh at 5 o'clock. Aisyah sholat subuh pada jam 5. Benar atau true. Berikutnya, nomor 3. Aisyah, father cleans his car. Aisyah membersihkan. Ayah Aisyah membersihkan mobil. Benar atau salah? True atau benar. Berikutnya, nomor 4. Aisyah brother sweeps the floor. Apakah benar atau salah? False. Nomor 5. Aisha doesn't help her mother in the kitchen. Aisyah tidak menolong ibunya di dapur. Apakah benar atau Salah. False, oke. Okay, berarti kita tulis F. Berikutnya, nomor 6 atau number 6: Aisyah and family have breakfast at 8 o'clock. Aisyah dan keluarganya sarapan pada pukul 8. benar atau salah. True, oh benar. Berikutnya, Aisyah visit her grandma in Lamongan. Aisyah mengunjungi. Neneknya di Lamongan. False. Number 8. Asya and her family visit their grandma at 9 o'clock. Aisyah dan keluarganya mengunjungi Neneknya pada pukul 9. True. Okay. Number 9. They arrive home at half past 9. Dia kembali pada pukul 9.30? True. Number 10. After arrive home, Aisyah gas to bed. Apakah setelah sampai di rumah, Aisyah langsung tidur? True. Oke. Okay. Berarti itu untuk jawaban halaman 115. Sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya. Baik. Di halaman 116 ini kita akan mengurutkan, ya, mengurutkan kalimat-kalimat yang berwarna uh, hitam. Nah, di urutan pertama kita sudah diberikan urutan pertama di sini ya. Kita sudah diberikan urutan pertama yaitu I wake up at 5 o'clock in the morning. Saya bangun pada pukul 5 pagi. Oke, itu untuk urutan pertama. Kemudian untuk urutan keduanya yang mana? Baik kita akan <klihat> lihat. Setelah bangun apa yang akan kita lakukan? Nah, baik kita akan lihat ya. Oke, ini I wake up at 5 o'clock in the morning. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah I wash my face, brush my teeth, and eat my breakfast. Berarti yang kedua di sini. Saya mencuci muka, saya menggosok gigi, dan sarapan pagi. Oke, okay. itu untuk yang kedua. Kemudian, yang ketiga, berikutnya apa? Setelah sarapan pagi, setelah membersih, setelah gosok gigi, dan setelah mencuci wajah atau muka. Berikutnya adalah at, at half half 7, seven I to to school pada jam 7.30, saya pergi ke sekolah. Ya, itu boleh. Itu yang ketiga. Berikutnya, yang keempat adalah... I go home at 2 o'clock in the afternoon. Saya pulang ke rumah pada pukul 2 di siang hari. Oke, itu untuk yang keempat. Selanjutnya, tinggal tiga nih yang kita cari, yaitu yang kelima. Dan keenam, serta yang ketujuh. Baik, setelah kita pulang, ya setelah kita pulang ke rumah pada siang hari, berikutnya apa yang kita akan lakukan? Berikutnya adalah, Before dinner, I do my homework. Setelah makan siang, saya mengerjakan pekerjaan rumah. Oke, okay, makan malam ya, bukan makan siang. Oke, okay, berikutnya setelah dinner, uh, apa yang akan dilakukan berikutnya? Oke. Okay. After dinner, I read a book. Nah, setelah saya makan malam, saya membaca sebuah buku. Itu yang dilakukan setelah makan malam atau dinner. Berikutnya, yang terakhir adalah berarti yang mana ini? I go to bed at 9 o'clock in the evening. Saya pergi ke kasur atau ke kasur pada pukul 9 di malam hari. Oke, itu untuk jawabannya. Oke, akan kita artikan dari yang pertama ini. I wake up at 5 o'clock in the morning. Saya bangun, hmm. saya bangun pada pukul 5.00. Atau jam 5 di pagi hari. Kemudian arti yang kedua adalah. Saya mencuci muka. Kemudian menggosok gigi. Dan <coughs> makan sarapan pagi. Berikutnya. Pada 7 atau jam 7.30 lebih 30 saya pergi ke sekolah berikutnya saya pulang pada jam 2 di siang hari berikutnya before dinner I do my homework setelah makan malam saya mengerjakan tugas rumah saya berikutnya setelah makan malam, saya membaca sebuah buku. Berikutnya, saya pergi atau saya ke kasur pada jam sembilan di malam hari. Oke, berikutnya akan kita isi di halaman 116. Look and write, complete the sentence. Me and my day. Oke, okay, di sini kita tulis dengan nama kita sendiri kemudian sesuaikan dengan aktivitasmu setiap hari, oke. Okay? My name is. Nah, disilahkan dituliskan dengan nama kamu sendiri di sini ya. I usually wake up at 5 o'clock ya and get up at 5 quarter o'clock. Oke, okay, kemudian I take a bath at saya mandi pada pukul 5.30 ya, kita disini tulis 5.30 and get dressed at dan saya menggunakan pakaian pada pukul 4.5 ya di sini. Oke, okay, jam 5.45. I have my breakfast in the in the kitchen, ya. Yeah. Kemudian, I eat Apple, mungkin di sini mau makan apa, nasi bisa, uh, rice bisa, kemudian apple bisa, kemudian roti juga bisa. Oke, okay. kita misalkan di sini adalah, uh, sarapan kamu adalah apple, atau apple, ya, yeah. for breakfast. I go to school at 6 o'clock. I go home at 12 o'clock. I watching TV at 30 o'clock. And I sleep at 9 o'clock. Oke. Okay. Itu saja ya. Ini bukan nanya. Tetapi di sini. Uh, pukul ya. Vm. Evening. Oke. Okay, evening ya. Kita tambahkan evening atau malam hari. Nah. Nah. Itu saja yang kita kerjakan pada video kali ini, nanti kita akan lanjut di halaman 122 dan 123.